dulur, pak Rosneton uh, ikut saya uh, wawancara dengan pak Nyoman, oh, pak, oh, oh. pak, pak Nyoman simpen, iya, uh, uh. <laughs> yeah. pak uh, saya Iwan lah Iwan Iwana style, ya kebetulan saya tahu Pura ini dari uh, pak Ananda ini yang ada di Pura Ranu Agung Bondan. Oh. Atau ya? Ya? <laughs> Makanya saya bisa ketemu ya sembareng saya, saya sempat ngobrol sama uh, di drama ke Ida, ke hitam. <laughs> <Ida. laughs> ya ininya mau meribut acara misalkan ini acara apa? Promosi di ya Pak ya. Promosi di Nitya Karma setiap purnama Pak ya. Kalau misal bulan apa bulan mati sebetulnya itu promosi Pak ya. Film. Oh, ya, ya. Film itu tidur. Tidur Pak ya. Iya iya yeah. yeah. yeah. mungkin kalau sebesar di Solo masih hilal gitu pak ya yeah. hilal kalau yeah. hilal kan masih ada masih ada stripnya masih ada strip, strip. dikit yeah. ini yeah, sudah yeah. belum ada strip ya yeah. kan. yeah. betul-betul bulan mati lah pada yeah. saat yeah. itu kalau yeah. yeah. yeah. bahasa Jawanya film kan tidur juga pak sama pak iya iya siapa Mas Iwan kira-kira yang ingin nung ingin uh, tahu tentang kondisi di sini? Uh, ya, saya cukup tertarik juga, Pak. Dan tertarik saya sendiri warga yeah. Sidoarjo. Iya, <laughs> yeah. istilahnya saya kepingin mengangkat budaya Buya, budaya, budaya yang ada di Sidoarjo. Iya, uh, mengapa kok mungkin Pak? Ya, saya yeah. sebelumnya mengapa kok saya katakan budaya karena uh, gini? Uh, menurut, menurut saya salah, saya bukan saya saya dibenarkan Pak ya, antara Hindu yang ada di India dengan yang ada di Indonesia itu banget menurut saya Pak dan itu saya berasumsi ini murni leluhur ajaran leluhur nusantara gitu Pak contoh mungkin saya kemarin meliput nyepi di India enggak ada nyepi tidak ada tahu ragu ngesange termasuk mungkin ritual yang ada di sini juga enggak ada ya saya asumsi itu ini apa namanya saya sempat diskusi dengan teman-teman di Jawa di Wipa semuanya itu adalah nusantara <laughs> mungkin kalau salah saya kan, <simono> <Yeah>. om swastiastu <simono> rahayu rahayu rahayu pak Iwan okay. terima kasih pertanyaannya tadi itu e, tentang budaya ya yeah. ah, Hindu pada prinsipnya itu menyesuaikan kondisi situasi dan tempat iya yeah, pak siap kenapa kok kelihatannya sepertinya Hindu di India dengan Hindu di Nusantara kok berbeda kan gitu yeah. pertanyaan sampernya yeah. uh, apakah ini bukan budaya yeah. mungkin kalau orang melihat sempintas seperti itu murni budaya tapi begini Pak Sivan yeah. uh, semua yang dilakukan di Nusantara ini tidak lepas daripada agama dan budaya. Hmm. Jadi apa yang kita lakukan di Nusantara ini semua berpedoman pada weda. weda kitab iya. suci weda sebagai iya. kitab sucinya umat Hindu gitu iya, Di India juga sama, tetapi uh, kalau di Nusantara itu dasar kitab sucinya weda, tetapi itu disesuaikan dengan budaya setempat. Contoh misalnya gini hari raya hari raya suci di Bali maupun di Jawa yeah. dan di Nusantara pada itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi uh, setempat yeah. yang disebut dengan desa kala Patra yeah. desa tempat yeah. kala itu waktu yeah. patra, patra itu kondisi, kondisi. Yeah. dan situasi desa kala ya yeah. jadi uh, Contoh upacara-upacara, karena Hindu itu, eh, terutama di Nusantara, itu ada eh, etika, ada tatwa, kemudian ada upacara upakara Tatwanya itu adalah dari sumber ajaran Hindu, ya. kemudian etikanya dikondisikan dengan situasi, kemudian upacara upakara itu pelaksanannya itu juga tidak lepas daripada wedanya ini ya, ya. ada contoh misalnya di Jawa kita lihat ada Sandingan ada kok Bakal ya. Ya. itu kan budaya yang dihubung yang uh, bersumber pada ajaran nusantara. ajaran Nusantara ya. kan misalnya semua ada filsafatnya ya, di, di uh, apa namanya sandingan itu ada semua ada filosofatnya ya ada, ada. ada, ada, ya. ya, ada tatuannya ya. ya contoh bisa ada pisang ragung di sana ya. ada dua kelapa ya. kemudian ada telur ya. dan juga ada apa namanya isi daripada dapur ya. pohon-pohon dan sebagainya ya, itu kan semua ada filosofinya ya. dan itu bersumber semua pada weda caranya ya. uh, jadi Hindu itu menyesuaikan dengan tempat budaya yeah. yang di tempat itu tetap di, anu, disesuaikan, yeah. contoh kayak di Bali. Misalnya, kalau di Jawa ada sandigan kayak kambing, kalau yeah. di Bali ada pejati. Gitu yeah. ya pejati, maksimal pejati itu kan semua ada filosofinya, yeah. semua bersumber pada ajaran wajah, yeah, sehingga. Uh, kalau di, di Hindu itu kan ada percaya dengan Tuhan ya itu sang yang widi kemudian pada Atman, Atman roh yeah. yang menghidupi kita yeah. kemudian dengan karma pala, karma pala apa yeah. yang kita perbuat itu yang hasilnya nanti yeah. kemudian iya yeah, yeah. kemudian ada punar bawah yeah. lahiran kemali yeah. reikarnasi yeah. kemudian ya. manifestasi uh, menitis uh, uh, man. man. man. terakhir ada kum karma apa sorry ada uh, Moksa Yang Moksan ya. Nah leluhur-leluhur ya. nah, kita dulu Di Jawa ya. banyak yang Moksa Begitu juga di Bali zaman ya. itu ya. Ya. Jaman ya mungkin waktu itu Begitu Orang leluhur-leluhur Kita itu Warna praste dan dicukur, kan Tingkatan daripada Hindu itu Ada cari masa ya. menuntut ilmu Ada ya. Masa kita berumah tangga, yeah. ngurusin anak, ngurusin keluarga, ngurusin kekayaan. Kemudian yeah. ada pada saat setelah kita pensiun, sudah enggak yeah. mikirkan kekayaan, udah misalkan udah wadah prasya. Lalu dulu mungkin banyak leluhur-leluhur kita langsung ke, ke tanes, mengasingkan diri. meditasi yeah. kasih dan sebagainya, sampai dia biksu sudah enggak mikirkan apa-apa. Sehingga zaman itu banyak leluhur kita yang mengalami moksa. moksa artinya menyatu dengan ya. Sang para Atman, Sang ya. Ya, Tuhan yang Mahakuasa. Ya. Sang yang, apa namanya? Sang Yang Tunggal atau Sang Kandung para gitu Dumadi. Sang Kandung Paraning Dumadi. asal muasal kita itu Nah. Kalau kita lihat zaman-zaman kerajaan dulu, zaman-zaman apa namanya? Baik itu zaman Erlangga, ya maupun zaman Majapahit dan seterusnya itu kan sebenarnya budaya yang dibangun pada saat itu yang dihubungkan dengan agama ya. baik Hindu maupun Buddha pada saat itu itu semua mengacu pada uh, agama mengacu pada sesuaikan dengan budaya budaya di Jawa ya, setempat. contoh misalnya banyak peninggalan-peninggalan Candi pada saat itu udah kalau tadi ada percaya pada Tuhan, Atman ya. Waktu itu ke orang meninggal kemudian sudah di ya. diperabukan Pada saat zaman itu raja-raja sudah dilakukan seperti itu mas ya. Cuma waktu itu mungkin abu banyak disimpan di, di candi. Ya. Contoh ada uh, abunya misalnya sebenarnya di Dewi di daerah Apa namanya? Lohulan. Lohulan atau di... Lohulan. Anu mas? memilih misalnya, Inggris, nah, ya. Itu, ya. nah itu kan di Bali juga seperti itu. Iya, jadi pada umumnya di Nusantara itu pada umumnya nah, seperti itu. Termasuk juga di Jawa Barat. Iya betul Iya di daerah kerajaan-kerajaan uh, Siliwangi di Jawa Barat juga sudah dilakukan seperti itu. Betul, Pak. Nah kemudian kalau di sini mas di Sidowajo khususnya uh, kita di sini punya tiga pura, ya. di sini kemudian di Juanda kemudian ada sama. di uh, waktu tulis, Watu tulis. Yeah. nah, Pura ini adalah asalnya di depan yeah. Pura di depan itu tahun 80-an yang lainnya adalah uh, Romonya Ido Romo Pandide yeah. Ayahnya itu Romo Pandide tanah di depan itu dulu diibahkan dari Ido, uh, dari romonya ide Romo ke PHDI PHDI Sidoarjo kemudian uh, dikelola oleh PHDI sehingga umat zaman itu masih ada baru ini aja ada pura yeah. semua datang ke sini dan memang di Sidoarjo pendatang pendatang terutama saudara-saudara kita yang dari Bali belum sebanyak sekarang kemudian karena sekitar dan itu diresmikan oleh Pak bupati. Oh iya. Pak bupati zaman bupati Edi Pak Edi Sanyuto. Oh, iya. Tahun 80-an. 80-an. Saya di sini. Saya <laughs> <laughs> masih di Surabaya. Yeah. <laughs> nah, kemudian tahun 2000-an, tahun sekitar 2001, 2002 karena sudah semakin banyak umat yang anu yang apa datang ke sini dan ini sudah nggak nampung gitu yeah. Sehingga kita berpikir untuk mem memperluas, memperluas iya. nada. Uh, kemudian lahan di yang sekarang yang dipakai buruh sekarang ini adalah juga dari Romonya Idromo, jadi iya. ayahnya Idromo yang sekarang yang di yang sana itu, Oke. itu adalah tanah yang dihibahkan oleh ayahnya Romo uh, Kemudian yang di Madie ini sama yang di Niste ini kita beli kita beli dari uh, ada-ada warga, warga, warga. Uh, warga kita juga uh, dia uh, menjual ke kita ke, ke PHDI kemudian dibangunlah puri ini itu kita resmikan yang puri sekarang ini adalah tahun 2004, 2004. ya 9 Agustus tanggal 21 Agustus 2004 siap, siap. Uh, sekarang Kemudian, kita juga beli lahan-lahan sebelah sini ke parkiran, karena kalau pas piok kita agak kesulitan parkir, Mas. Perlahan sampai ke rumah-rumah penduduk di Betul. sini, Anda kita parkirnya ya. Yeah. Dan hubungan kita di sini, hubungan dengan masyarakat sekeliling kita itu bagus sekali. Yeah. Karena begini, keberadaan pura ini, kalau bisa, menguntungkan atau menyenangkan bagi masyarakat lingkungan, yeah. masyarakat sekitar sini. Sehingga kita setiap piodalan kita selalu melibatkan sarang taruna di sini untuk meng, apa penjaga parkir, keamanan. dan iya. Harus selalu lintasnya. lintas karena yeah. kita parkir sampai di timur sana, yeah. mas. Iya, saya, saya pernah tahu itu. Nah, yeah. Itu ini karena covid ya karena yeah. karena kondisi seperti sekarang makanya agak agak, agak anu, kita juga membatasi diri. Iya gitu, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau dalam kondisi normal kita piodalan itu. Sampai ke Jalan Raya di sebelah timur itu, perempatan itu, setiap parking nah, Sehingga uh, begitu juga setiap nyepi kita, nyepi barusan kemarin ini, kita juga melibatkan apa namanya, uh, ada bakti sosial untuk masyarakat lingkungan sekitar. Uh, karena kami di Hindu itu ada namanya trihite karanu. Tiga hal yang menyebabkan uh, kita menjadi Contoh misalnya hubungan manusia dengan Tuhan, yang iya. pencipta nah. Hubungan manusia dengan manusia, horizontal. Horizontal. Kemudian ke bawah hubungan manusia dengan alam. alam. Jadi itu ya ajaran yang dipegang teguh oleh Hindu, oleh umat Hindu sehingga kita selalu berdampingan dengan siapapun itu harus selalu harmonis, gitu. Harmonis, murah kayu. <laughs> contoh. Uh... Nah, ya, yeah. ada barang halus. enggak apa-apa ya Saya... Gak ada tempat di sini pak ada apa apa Gak ada barang halus. Gak Kalau yang masih betul-betul mempertahankan budaya, yeah. itu Bali ya. Betul Pak. Budaya Nusantara ya? Betul Pak, saya setuju itu Pak. Semakin banyak turis yang datang ke Bali, yeah. semakin diperkokoh budaya itu Pak. Betul. Kenapa? Karena itu yang dijual. Betul Pak. Betul saya Agama itu dihubungkan dengan budaya, yeah. justru karena itu. Kalau tidak ada itu, turis tidak akan datang ke Bali. Di luar negeri itu banyak tempat-tempat yang jauh lebih bagus dibanding di Bali. Budayanya Tapi kenapa itunya. mereka datang ke Bali? Kenapa Bali menjadi nomor satu di dunia? Betul. Karena budaya. Ya, itu saya setuju. Bahkan sampai sekarang pun nggak ada kata bosan untuk Bali. Pak.